Antar musik-musik ini apakah harianmu main serulim bisa main suling bisa alah-alah jika jangan malu-maluin nanti berada musik kalau bisa saya tes boleh ada balatnya ada kalau nggak ada pinjam ada ada mau. coba nah. <tuh> um tadi tanda nama musik semua tahu tahu ini musik apa suling berapa lubangnya <tuh> tujuh tolon lapan Gitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lapan. Ini nggak ikut, inilah, Bang, kenal Om Ini sesuai anjuran pemerintah, om. Lapan jalur pemerataan. Lapan jalur pemerataan, Anda sukses? Sukses kan? Tinggal pilih lagu. Ha. Mau lagu baru, apa lagu lama? Ya, baru. Belum siap, loh. <laughs> Sudah habis. Um. Jadi lagu yang mana? Lagu Ponggol mau. Lagu separuh. Setengah pakai nah. Lagu apa kira-kira? Klasik seruling anak gembala. Wah, itu sedih itu. Sedih itu. memang waktu sedih Om nggak boleh menjatuhkan air mata. Kalau saya jatuhkan air mata, saya terpaksa menjatuhkan air hidung. <tuk> Peluk, itu namanya. Oke. Okay? Ya. Yang mana yang ditiup ini? Iya. <tuk> Bisa yang mana yang di TV ini? Oh ini yang saatnya. Hei, kok dihijung? Ini yang kurang ajar. Kenapa? Kamar mertua dimasukin. <tik> Dengar om enggak, memang belum kutiu. <tik> karena saya apa-apa ini surga, lihat dulu tiba paten paten lagi no. lagi ya sekali lagi asal paten ajalah Paten juga, paten. Nah, paten tadi kan Sekali lagi, berapa kali percobaan? Tiga kali. Asal paten aja lah. Kepala pun paten juga. Aku sekali tapi mantap. Dan ini. Paket pakai ini, Om nggak usah pakai toparan. Paket pakai ini aja. Aku nggak ada koran asal bahasa aja lah. pakai ini. Bisa, bisa Om. Mudah-mudahan nanti saya salurkan. Kebetulan kau sudah ada kerja, belum ada Om. Kita nggak boleh nganggur. Kita harus kerja sesuai dengan kepandian kita. Boleh, ini kebetulan tadi saya baca koran. ini baca koran nah. ini ada pengumuman mana tadi ah, barang siapa yang bisa menjadi penyiar akan dikirim ke Jakarta menjadi penyiar televisi seperti dunia dalam berita umpamanya kayak dunia dalam berita saya bisa om semua bisa om saya gak pertanyaan? tanya sama aku kau kalau bisa nanti saya bawa ke Jakarta jadi penyiar boleh om boleh saya tes mana naskahnya nah ini umpamanya ini naskahnya perasaan bisa, tapi setahu saya dunia dalam berita ada meja di depan om oh pinjam meja dulu mana gak Sip. usah meja-meja om aja meja kok aku jadi meja om paham mau gak usah ah iyalah iyalah ya itu telungkup kau <tuh> meja bengkak kali pak pak gambar cewek mandi ini. kau meja gak boleh melawan kau Drenk-drenk Selamat malam tidak Dunia dalam berita Pada malam ini mengingatkan pertandingan sepak bola Kesebelasan Surabaya melawan Jakarta Pertandingan ini diadakan di Sawah. Tenang dulu kau Di Syawalunto. Daerah Sumatera Barat Kesebelasan Surabaya pakai baju hitam celana hitam, Kesebelasan Jakarta pakai celana hitam baju hitam. Wasit bingung mana musuh dan mana lawan, mengingat kostumnya sama. Wasit mengambil kesimpulan Jakarta suruh buka baju, Surabaya suruh buka celana. Kalian oh. main bola kau buka celana jadi maksudnya tukar yang hitam atau apa yang merah atau yang putih tapi kamu cara menyampaikan itu salah jadi mari, tuah jari meja merode sepuluh itu woblok woi ini om pikir meja pakai roda ini ini ada main bola buka celana bola apa itu goblok dengar Selamat malam. Berita kebakaran. Oh, ya. Saat di sini, tadi malam sekitar jam 2 di salah satu rumah sakit terjadi kebakaran. Diduga api berasal dari kamar mayat. Di kamar mayat ada tiga mayat, yang dua terbakar anus, yang satu meloloskan diri. Berita apa itu? Mana ada mayat melarikan diri? Sudah meninggal mau lari dia? Saya ah, baru kau meja aja kau Dengarnya serius Kebakaran api berasal dari kamar mayat Ada tiga mayat Yang dua tewa karangus Seti melarikan diri Mayat apaan itu beritahulah olahraga Disukai muda-mudi Teran Rener Rener Rener dunia dalam berita pada malam ini menentangkan pertandingan sepak bola kaki kesebelasan surabaya melawan jakarta kedua kesebelasan memasuki lapangan bruit berbunyi menandakan pertandingan dimulai nomor tujuh nomor tujuh nomor susu sepak gol satu kosong satu kosong Jakarta unggul satu Jakarta menang satu om satu kosong iya Asyik main sepak pertandingan memasukkan bola ke gawang pakai kaki itu. Kalau main sepa, aku bisa Ini gantian, gantian. Aku meja? Nah meja. M nanti <laughs> Ada. Main-main saya pun bisa. <laughs> Selamat malam ini kan diulangi kembali kapten membawa bola kiri 07 78 80 80 tapi hebat offside offside offside no. nggak jadi gol offside offside offside om asli lari bet naik penyerang turun semua apa nggak offside meja lagi ya lah ran ran <San> Pertandingan diulangi kembali setelah turun minum, kesebelasan Surabaya pindah gawang sebelah kiri, kesebelasan Jakarta pindah gawang sebelah kanan. Duit berbunyi menandakan pertandingan dimulai, nomor 7 lagi kotak kaki bola disitu ke nomor 8 nomor lapan, sepak sepak sayang sekali suara-suara. Bola mengantul ke gawang menjadi perebutan kembali tidak jadi gol. Kotak kaki lagi rebutan sana sini memenuhi, seba, tidak, gol. tidak gol, tidak jadi gol. Sepak gol. 2-0. 2-0. 2 0 om. Pertandingan. Pertandingan. Om kena nangis. Nangis. Bahasa aku terus. Udah ceng aja. Ceng. Tekeng. Ayo Orang sudah gini kok ngapain lagi? Sudah. Loh, buktinya om sudah kalah. Kita jadi pemuda harus tangkas. Bahasa aku terus yang kena. Habis enggak boleh lembek-lembek Halo -lembek. juga. Kita ya. ini ya, Halo. Ada juga. Wah, pakai jam tangan. Halo. Halo. Pesong kau. Rambutnya keriting, ya. Yang keriting sama gonjeng ini, Begini mau jadi seniman berarti penyakitmu dulu masih ada udah. Kamu-kamu, saya-saya. Oke, kalau begitu, mulai hari ini kita sudah putus hubungan dengannya. Salahmu sendiri, kenapa tidur telanjang kau? Nah. Apa nggak dinamanya? Sudah, kamu-kamu aku-aku. Kenapa? Nggak apa-apa, Om. Nantang, nantang. Sama saya nantang. Itulah, gara-gara kau. Kau nggak boleh mempermainkan ini jelek-jelek manusia. Kau mempermainkan dia angkat-angkat tangan. Boleh sekali. Nggak boleh kau mempermainkan ini umpamanya mana mempermainkan ini memalukan tidak dibenarkan umpamanya kita di begit <tuk> mau <gini> aku kau nunjuk sembarang nunjuk kamu kalau bicara itu lihat orangnya jangan nunjuk lain ngomongnya lain sorry um. Om om om kamu aku. Bao res tulang. Ha? Torres. Oh Eh. Hey, kamu tanya, ha? namamu siapa? Namaku Jalal. Kamu tanya sana, namamu siapa? Namaku Jalal Pesong. Mau berapa kali kutanya sama aku? Kamu tanya sono, sono, namamu siapa? Sono. Eh, hey, sono. Mari, ropone munekin sono ni mu. Sini sini sini. Saya dengar dari belakang semua ini di sini ribut kucing saya mau beranak nggak jadi. <laughs> Gara-gara ribut kucingnya mau beranak nggak jadi. Sekarang itu kalian itu harus akur. Lihat macam masyarakat kita sekarang merayakan hari apa tahun baru, Idul Fitri, tetap rukun. Nggak boleh gotok gontokan Nggak boleh gontokan kita, kita itu juga harus begitu. Nah, maksudnya? Maksudnya? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Heh. Kawin lagi? Enggak kawin mana tahan. Oh iya ya iya. Ini bukan soal kawin lah. Oh. maksudnya bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Lah kan udah runtuh. Kalau bersatu lima ini jadi satu, rak, rap kuat. Coba kalau gini, kalau gini kamu nu, kamu mukul orang atau numbu orang, ini pasti patah ini. Tapi yang ini ada artinya om, e, ya, betul, ini. Betul. Tuh, ini lima, sesuai dasar Pancasila ya. lima dasar. Lima dasar. Ada artinya satu persatu. Kamu tahu itu? Eh luar kepala. Nah, coba sana, yang tahu sana, saya tanya satu-satu.